Bagi orang yang meninggal dunia tidak dimasukkan ke dalam keranda Maka jenazahnya ditempelkan Hidungnya menempel ke liang lahan Cobalah kita berbaring Tempelkan hidung ke dinding Berapakah jarak antara mata kita ke dinding? Begitulah jarak kita Dekatnya dengan dinding Pandang ke depan Pandang ke belakang Pandang ke atas, pandang ke bawah Tak ada yang bisa dipandang Gelap gulita, tempat yang paling gelap Tempat yang paling sepi Tempat yang paling sunyi. Apa yang sudah kita persiapkan? Berapa banyak orang mempersiapkan hidup untuk kehidupan setelah pensiun? Berapa banyak orang mempersiapkan hidup? Setelah hidupnya tenang, dia akan siapkan untuk anaknya. Setelah anaknya tenang, dia siapkan untuk cucunya. Setelah cucunya tenang, dia siapkan lagi untuk generasi sampai hari kiamat. Tapi dia tak pernah berpikir, berapa lama dia akan berada di alam barzah? Berapa lama dia akan berada di alam kubur. Orang yang meninggal tahun 1000 hari ini sudah 2021, berarti 1.021 tahun dia sudah berada di alam kubur orang pensiun umur 58, 56 maka dia hanya mempersiapkan 63 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun kalaupun berlebih 10 tahun apa yang sudah dia persiapkan untuk berada di alam kubur rumah yang besar akan tinggal kubur yang luas akan tinggal kendaraan yang mahal akan tinggal diambil oleh ahli waris mereka bagi-bagikan kalau mereka soleh, mereka akan mengundang anak yatim, fakir miskin, bersedekah. Mereka bayarkan sekolah anak yatim, anak du'afa tidak mampu. Tapi kalau tidak, maka apa yang sudah kita sedekahkan, itu sudah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu SWT. Sampai akhirnya datanglah hari kiamat, diledakkan lautan naik ke darat, iza sama'un um fatarat, langit terbelah. Wa iza'l-kawakimun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa iza'l-bi'aru lautan meledak naik ke darat kubur, kuburu akhirat. semua yang dikubur dibangkitkan kalimat nafsuman Ketika itulah baru orang semua sadar bahwa hidup hanya mimpi mimpi jadi orang kaya mimpi jadi penguasa mimpi jadi orang yang dihormati dan dimuliakan mimpi menjadi Ustadz dan ulama yang kekal abadi hanyalah amal-amal soleh semata saat itulah dia akan menghadap Allah subhanahu Wa ta'ala. Isma'isha hidup sesuka hatimu, fa'inna kamyat karena sesungguhnya kau akan menjadi mayat sampai masanya ditiupkan sang kakala. Manusia berada di alam barzah setelah itu dia berdiri di padang maksa saat itu tidak ada siapapun yang bisa menolong. Yaumaya Firulmaru min saudara kandung pun akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi ibu akan lari dari anaknya, anak lari dari ibu kandungnya. Wa wa Suami akan lari dari istri, istri melarikan diri dari suami. Anak-anak tak bisa menolong ayah, ibu tak bisa menolong anak. Setiap orang hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai. Tangan mencincang, bahu memikul. Sedangkan padi yang kita tanam, belum tentu akan kita panen padi. Tumbuh juga rumput-rumput liar. Konon lagilah rumput tu betul yang kita tanam. Jangan pernah bermimpi akan menuai padi. Inna awalamayyhasa bubihil amduyom al kiamati as-salah. Yang pertama kali dihitung dihisap dari amal adalah solat. Sebanyak apapun zikir kita, sebanyak apapun sedekah kita, kalau tidak ada tempat bergantungnya solat, maka tidak bernilai di hadapan Allah. Kalau solah al-amalu kullo, kalau solat mubayy, maka baiklah amalmu. Wajib fasalat fasal al-amalu kullo. Kalau sholat merusak, maka rusaklah seluruh amalmu.